yuk cek cek balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita bawa modal agak gede 200.000 pengen main agak berbar dikit lah biar profit profit manisnya lebih legit lagi ya seluruh ya kita coba main di vet 2400 ya kita coba manual dulu aja sekali aduh sinyalnya loh oh telkomsit telkomsit kok oh, sinyalnya <sih> telkomsit shit man sinyalnya ya Allah lah. lah udah, udah, udah. ya hijau jadi dulu astagfirullah punya boleh nusul nggak mau dulu. dua kali manual dulu aduh aduh sinyalnya ya Allah tuh kayak main sih gitu ngerai neng sinyal dan lumayan juga ini cuma tataannya emang kurang rapi jadi enggak ada petir, petir mantap kita mau coba lima kali ya seluruh tiga nah langsung gas kena aja 4800 lah kita coba quick 30 kali ya seluruh. oh ya yang pertamanya kita main di mana kita main di RTV 8.000 seluruh situs terkacau tersolid seantar jaga dunia akhirat. oke main di sini mantap lah banyak-banyak-banyak event-event menarik juga langsung cek aja untuk linknya ada di pin komen ayo suhu usboh hijaunya boleh kuning boleh Aduh aduh tuh ini kita main di RTP 75 ini padahal RTP game wuduh langsung dapat frispin seluruh kita coba tes-tes-tes frispin di 4800 ya Dapat apa hupung mode barbar semoga jpcd manisnya keluar kuning boleh anjir merah boleh dong usul atau ungu aduh kurang satu semua biru jadi kuning atau hijaunya turun Aduh ungu dulu hijau dong turunin enggak mau kerambut dua lumayan Aduh us, kasih yang mantap-mantap yuk cincinnya kurang satu itu cincinnya kurang satu itu kasih dong us yodoh-odoh mantap nih petirnya malah us-us atas hijau kasih petir us aduh enggak mau juga anjir birunya jadi dulu biru jadi uduh 36.000 seluruh enggak dapet anjir emang Zeus eh Zeus ngeprank ini selur 16.000 yuk us petirnya uus-us usus -us. -us pantai enggak dapet tiran jir birunya jadiin atau ungunya aduh nanggung semua anjir kok usia pet petirnya pelit banget pecan udah mantap petir-petir nggak -petir mau keluar biru dulu kasih uduh cincin jadi dong atas cincin kasih petir uduh kuningnya boleh sekalian nusul atau biru lagi anjir nggak mau cuma lumayan juga cukup caranya ya. aduh tuh tuh tuh tuh, tuh si sisa ulapang crispin yuh yus kasih mu jp manismu. manis bu Udah, atas maka kasih petir lagi dong aduh nggak mau tapi lumayan 7.000 kali 14 lumayan lah ya seluruh ada tiga ratusan masih sisa lima spritin lagi duduk dulu atas gelas kasih petir nunggu menurut sekali aduh hijau saya kurang satu hijaunya lus nanggung banget, kurang satu us yusnya Aduh kali kelihatan lagi sekali lagi wudhu tambahan lumayan tambahannya, mata tambahan, nyawa, tambahan nyawa. semoga ada jp-jp mantapnya terus Aduh, petennya udah lumayan. Cuma enggak konek merah jadiin dulu ungu, boleh hijau boleh nusul hijau hijau anjir. hijau kurang satu lagi. Tuh tuh tuh tuh. Ijonya kurang satu terus. Udah 600 sudah hampir 700.000 lah Jay kita profit-profit ini. Mantap banget sih. Aduh, kuning enggak mau juga. Tur wuduh 24.000 dong petirnya lagi dong uh, lumayan dua kali tiga dua 700 tujuh ratusan kita cp 14 jutaan seharusnya Lur lumayan lumayan lumayan emang pilihnya tepat tadi awal bermain kita ingin main-main di modal 2000 ribu eh di bed dua cuma karena agak jengkel sinyal red bapuk naik empat ribu malah dikasih free spinis daging lumayan lumayan lumayan Aduh-duh-duh-duh-duh-duh duh, duh, duh, duh. Kapan lagi cuk Kapan lagi cuk Modal ratus ribu Udah JP 1,5 lebih Mainnya gimana bang RTP 8 ribu dong bos itu tergacor tersolid Santero jaga dunia akhirat WD berapapun dibayar lunas Pastinya terpercaya seluruh Atas cincin kasih petir Aduh Langsung cus aja cobain Untuk linknya ada di pin komen seluruh Jangan ragu jangan bimbang yuk atas kelas kasih skater dong wuuh skater lagi cukup bebet bati bulan ratus nih waduh-waduh duh, duh, lima skater kah lima skater kah lima skater kah atas kelas kasih lagi dong atas kelas kasih lagi dong lu lumayan lumayan jauh kasih yang mantap-mantap bos. -mantap, Aduh gak konek petir awal yang diurang bagus pemirsa Oh ijo enggak mau juga Uyuh, duh, duduk-duduk jadir-dadir toko gak konek-konek terus konek. yuk us us terus, terus, kuning jadi biru boleh eh, coy nyusul juga boleh tapi enggak ada petir anjir belum ada petir-petir yang konek anjir sekali duduk-duduk lumayan 7.000 kuningnya sekalian boleh aduh ah, kuning kurang satu lagi lumayan loh. 86.000 lah, lumayan lah ya seluruh tambahan-tambahan sedikit lah ayo Aduh nggak mau juga lagi du ijo jadi dong ijo pasti jadi dong fix dong tapi petirnya dimana us petirnya kasih us? petirnya anjir nggak mau juga hm. aduh birunya kurang satu ke tisur. kuning jadi biru nusul atau hijau boleh hm ijo boleh-merah boleh-boleh semua intinya boleh pecah merah kasih lagi atau birunya aduh enggak mau cuma lumayan seluruh Aduh udah 200ribuan lebih kita hau aduh duh. kayaknya profit profitnya udah mantap nih lur apakah kita kabur saja Oh nanti dong dong, dong. sabar bersabar dulu kita coba cari tambahan-tambahan lain ya, seluruh kalau ini nak turunnya kita turun berat aja dulu ya di 2.400 saja eh 1.200 saja 800 double aktif kita coba cari-cari tipis-tipis aja lah sekalian saya selalu ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencaharian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain-permainlah dengan uang dingin bukan uang dapur biar otak nggak ngebul seluruh kalau ada uang-uang lebih uang-uang dingin gitu boleh lah langsung cusnya ke rtp8000 dong Bos langsung cobain aja untuk linknya ada di pin komen ya please di web 3000 kita coba-coba ya ada isinya ya ya isi-isi 200-300 lumayan lah duduk kasih dong yang manis-manis us kuning boleh nusul ijo boleh Aduh nggak mau juga Uus, seturut saya tahu ini petra tes lur. tadi di pet 4800 sepertinya. Ya cuma gelar iseng-iseng aja. Bu ada teman-teman yang mainnya? Bu ada teman-teman yang mainnya di pet 800 kan jadi enak, jadi tahu. Ternyata pet 800 pun ada isi atau enggaknya kan gitar gantung akun kalian masing-masing. Makanya saya belum bermasuk ke game selalu cek LTP gamenya Makanya langsung mampir ke situs LTP88000 Karena di sana kita bisa cek LTP game langsung real seluruh Langsung coba saja untuk linknya ada di bengkoknya seluruh Aduh, duh, duh, 21000 Ayo, kasih yang manis-manis dong Gak juga dikasih kah Dor lumayan lumayan lah ya ya enggak terlalu berharap sih kalau bed segini pecahan gede gitu soalnya turun 500 petir-petir merah gitu ya bisa mantap merah jadiin atau bungunya dulu Bunganya dulu kasih Aduh udah kuning sama hijau nih kalau di tengah iya kan lumayan 4000 kali 14 56.000 ya 100 seratus ribu tambahan lumayan lah ya seluruh jadi kita ada JP 1,8 lah ya Jadi kita bawa modal 200 ribu Kita udah JP 1,8 Auto cuan seluruh Kita kelarin spin ini Langsung auto kabur saja Oh ya, yang bertanya Kenapa kita main di modul RC Yang ya Ini buat teman-teman semua Terima kasih yang buat selalu menonton Bye bye